Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti doang dan di video kali ini saya ingin membahas tentang RAM atau SSD gitu ya yang harus diupgrade gitu karena ini lumayan sering juga sih ya menurut saya karena ya banyak juga yang nanya gitu di grup uh, Facebook atau mungkin di internet bagi kalian yang baru pegang, mungkin yang baru mau upgrade SSD atau mungkin baru tahu SSD gitu ya karena SSD ini memang sekarang udah Mulai populer gitu Kalau dulu sih jarang banget gitu Ada yang peduli gitu tentang SSD Atau RAM gitu untuk main game ya Jadi antara SSD atau RAM Untuk main game atau lancar atau enggak Nah Uh, di sini mungkin saya akan langsung saya jawab gitu ya Kalian butuh SSD atau RAM Itu tergantung dari kalian gitu Tergantung dari laptop kalian Kalau misalnya laptop kalian misalnya nih eh uh, Kayak saya nih misalnya laptop saya itu Waktu itu udah lemot banget gitu Jadi begitu dinyalain tuh butuh waktu sekitar tiga menit Untuk sampai bisa uh, Buka Google Chrome, bisa buka Steam Dan uh, mungkin bisa main game gitu Jadi butuh waktu 3 menit gitu Dan itu kalau saya buka Google Chrome itu Kok laptopnya tuh terasa berat banget gitu ya kepala cuman buka Google Oh kalau misalnya kan nggak main game gitu, daripada saya... Berat banget Nah saya coba ganti ke SSD Dan ternyata lancar lagi gitu Yang tadinya 3 menit Paling sekarang cuma 5 detikan Udah bisa buka Google Chrome gitu Dan itu upgrade-nya sangat-sangat uh, cepat banget gitu Itu sangat worth it banget Dan itu yang bikin uh, Laptop saya yang like itu Mungkin karena di hard disk, ya Untuk OS-nya gitu Dan saya pindahin ke SSD Dan kenceng lagi Dan sebelumnya Saya pas sebelum pakai SSD Itu saya hampir nggak bisa main game Jadi yang CS GO saya itu Kalau nggak salah dari 180 ya FPS nya Itu paling cuma dapat 60 atau 30-an dan 60 atau 30-nya ini beda gitu Nggak nggak kayak game lain gitu. 60-nya itu kayak kayak ngelag aja gitu kayak apa susah banget gitu untuk apa untuk uh, apa jadi agak agak sedikit pusing ya untuk kalau apa kalau game FPS yang patah-patah gitu pusing gitu liatnya Dan uh, saya ganti ke SSD dan lancar lagi dan saya main game kayak Tom Raider kayak saya main game lainnya itu jadi uh, bukan cuma di loadingnya doang ya, tapi jadi lancar, walaupun ya memang SSD ini nggak nambah FPS ya, jadi ini di slammer ini, SSD memang nggak nambah FPS, tapi kalau misalnya laptop kalian nge dan kalian misalnya main game nih misalnya contohnya Rise of the Tomb Raider misalnya, FPS-nya kalian cuma dapat 10 gitu karena laptop kalian nge juga gitu dan begitu kalian pasang SSD, laptop kalian lancar, itu mungkin kalian bisa dapat lebih dari 10, ya jadi tergantung dari laptop kalian, kalau misalnya laptop kalian lancar, ditambah dengan SSD ya dan nanti pun kalian bakal main game lancar ya, walaupun ya kalau misalnya kalian cuma cukup Misalnya cuma sampai 60 fps ya Cuma sampai 60 Kalau misalnya kalian misalnya Laptopnya Intel Atom nih gitu Pengen tambah SSD Biar main Rest of the Tomb Raider 60 ya, Itu gak akan bisa Kalau misalnya memang kalian gak cukup Nah kalau RAM Kalau kalian uh, mau nambah RAM gitu ya Saya saranin kalian nambah RAM nya ini cukup sih 8 giga untuk main game nggak harus sampai 16 gitu, kecuali kalau ram ini, kalian pakai gitu laptopnya atau mungkin PC-nya ini untuk multitasking, contohnya kayak saya misalnya, kalau saya misalnya mau render video gitu, saya sekalian bikin thumbnail, saya sekalian denger lagu di Google Chrome, di Google Chrome tuh mungkin bisa sampai 5 tab gitu ya, satunya itu lagu, yang keduanya tuh Facebook yang ketiganya Twitter gitu ya jadi ya itu multitasking gitu Multitasking-nya banyak banget di Google Chrome dan uh, di Steam juga sekalian saya Buka steam juga gitu Walaupun nggak main juga ya Jadi RAM untuk 8 giga Untuk kalian cuman main game doang Cukup gitu ya Dan tergantung juga Dari RAM -nya. Kalian kalau misalnya Mau ganti RAM Atau mungkin mau tambah RAM Saya saranin kalian Menggunakan RAM yang uh, Bermerek gitu Kalau misalnya kalian uh, Mau gitu ya Jadi biar nggak Mungkin biar nggak uh, Nanti beli lagi Jadi biar sekalian gitu Saya saranin sih 4 giga dua keping Jangan 8 giga satu keping Kalau mungkin kalian nggak ada rencana buat upgrade deh ya. Kalau misalnya 8 giga Uh, kan uh, saya saranin 8 giga cukup gitu ya untuk main game gitu Karena ya kalau main game gitu untuk RAM-nya paling cuman kepake ya Saya main game berat itu main apa ya kemarin Resident Evil 3 ya yang saya mainin itu cuman kepake sekitar satu setengah giga gitu untuk RAM-nya, dan ya untuk proses lainnya juga masih kepake gitu dan ram saya enam belas giga dan kalau untuk main game doang ya 8 giga cukup dan saya saranin dua kali empat giga gitu ya jangan 8 kali satu giga kalau mungkin kalian ada rencana apa ke kedepannya misalnya mau nambah ke 16 belas giga ya 8 kali satu giga nggak apa-apa karena kalau kalian tahu juga ya 8GB dari satu keping sama dua keping itu berbeda untuk PC ya. Untuk laptop gak tau juga sih apakah perbedaannya terlalu signifikan atau enggak gitu. Cuman kalau PC bedanya lumayan gitu. Ada sekitar mungkin 10 atau 15 fps untuk gamenya. Tapi tergantung juga dari gamenya. Dan ya kayaknya cukup segitu dong ya untuk video podcastnya. Mungkin menjawab dan membantu juga uh, bagi kalian yang mau upgrade RAM atau SSD gitu ya. Dan... Tergantung juga sih, tergantung dari kalian juga Butuhnya RAM atau SSD Kalau mungkin kalau RAM kalian misalnya RAMnya jelek gitu Misalnya nih, mohon maaf gitu merek gitu Ya saya saranin kalian ganti aja ke Corsair mungkin nih ya, Yang saya saranin Corsair uh, DDR3, DDR3L dan DDR4 itu ada gitu untuk Corsair Mungkin untuk DDR5 belum gitu ya Karena memang belum ada juga Walaupun katanya tahun ini sih ya Tahun 2020 katanya bakal dibikin DDR5 gitu Tapi beda DDR5 sama GDDR5 itu beda gitu Karena untuk V uh, RAM itu udah sampai GDDR6 gitu ya dan uh, apakah SSD atau uh, RAM ya tergantung kalian kalau misalnya laptop kalian udah lemot banget kalian nggak bisa nambah RAM gitu kalian nggak bisa nambah RAM untuk uh, bikin laptop kalian lancar karena laptop saya itu udah 8 giga gitu dan itu 8 giga udah banyak banget karena dulu saya masih belum multitasking gitu belum terlalu banyak aplikasi-aplikasi uh, yang makan RAM dijalani sekaligus gitu dan itu tetap nge gitu walaupun spek saya udah lumayan uh, tinggi gitu ya dan saya kasih SSD udah lancar lagi dan saya udah bisa main game lagi gitu di laptop saya gitu dan uh, yang dulunya tuh kalau nggak salah temprider itu playable dan lama-kelamaan gitu ya OS-nya di HDD jadi nggak playable dan saya tambah SSD jadi playable lagi dan walaupun saya nggak main uh, game di laptop ya sekarang udah jarang banget gitu saya kebanyakan main di konsol dan Apakah tambah RAM atau enggak? Tergantung kalian juga sih. Untuk 8 GB sih menurut saya udah cukup untuk di laptop. Tapi kalian harus pakai RAM yang yang bisa dibilang apa ya, bermerek mungkin ya. Karena kalau nggak bermerek, saya takutnya itu yang bikin ngelegnya gitu ya, atau mungkin yang bikin masalah di laptop kalian. Dan ya kayaknya cukup segitu dong sih untuk video podcastnya. Dan terima kasih, bye-bye.